Hai, hey, perkenalkan nama saya Joshua Quinto Saya adalah seorang karyawan swasta di bidang usaha retail di Jakarta Saya mengenal Trinity Water Hydrogen ini sudah sekitar 9 bulan yang lalu Ini botolnya saya beli setelah 9 bulan saya taruh di checklist favorit di satu aplikasi juga tiga hal itu yang membuat saya menunda membeli produk ini adalah satu, ini yang namanya air dengan pH tinggi itu bermanfaat buat tubuh, apa dia itu cuman hanya bukan semata atau hoax sehingga saya menunda dan menahan untuk membeli produk ini. Kedua harganya itu membuat saya itu berpikir berkali-kali untuk membeli. Ada lagi yang membuatkan bingung untuk membeli apakah perlu beli atau enggak itu adalah maintenance nya gimana, susah enggak sih dari ketiga hal tersebut akhirnya suatu hari saya mengalami satu sakit yaitu sakit pinggang dimana saya datang ke dokter dikasih obat dan dapat anjuran harus banyak minum ternyata saya kurang minum terlalu banyak ngopi dan pinggang saya itu sakit sehingga menimbulkan saya bengkak, sehingga untuk menutupu, tapi aktivitas itu kayaknya, kayak orang kena encok gitu aja. Nah pas di akutif saya melihat ada satu merek yang cukup terkenal, satu perusahaan farmasi itu menjual botol minum kemas dengan tulisan pH tinggi, itu hampir sembilan. Saya baru berpikir di situ. Kalau memang perusahaan kimia yang saya lihat atau farmasi yang saya lihat itu mengjual minuman dengan BH, pH tinggi, berarti air berpH tinggi itu ada manfaatnya benar di badan manusia, yaitu untuk menetralisir tingkat keasaman yang ada di tubuh kita. Nah, saya tidak diberi obat waktu itu dan saya juga tidak membeli uh, produk dari perusahaan farmasi tersebut termasuk saya pernah membaca dan melihat iklannya si Infinity. Water hidrogen ini ya, saya langsung pikir panjang perlu produk tersebut uh, ini dari kondan shock tersebut. Seminggu saya minum, efeknya ternyata ada dan cukup cukup uh, bermanfaat buat saya ya, karena saya itu biasanya ngopi, tapi dengan minum air hidrogen ini rasa ngopi saya itu sudah karena saya sudah mendapatkan efek yang sama seperti kopi yaitu pikiran saya lebih jernih karena mungkin terbawa oleh hidrogen sehingga aliran darah ke otak itu lebih lancar jadi tidak perlu kafein itu saya tetap energik juga dengan tanaman yang hidrogen ini kedua, uh, ginjur saya yang tadinya itu bengkak, sakit itu bisa uh, diatasi oleh si water pH tinggi, ini, karena tingkat keasaman dari tubuh saya mungkin sudah dinetralkan sih. Air ber tinggi atau dengan tingkat basa yang cukup tinggi. Misinya yang saya akan tekankan ke teman-teman yang menyaksikan, nggak usah ragu untuk membeli produk ini, karena untuk satu produk dengan harga yang cukup lumayan ya produknya sama dengan PH tinggi juga, tapi dijualnya per botol itu Rp15.130.000 bayangkan kalau kita beli setiap hari itu, satu hari sekali lagi 30000 atau Rp15.000 kalikan sebulan 30 dan 450000 dibandingkan beli ini bisa dipakai, saya sih dapat anjuran untuk dua bulan sekali diganti ya karena saya baru pakai dua bulan dan hari ini juga gak mahal sama -sama. Okay.